Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube DIPA TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Westi dan Rizky Bilang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 Baiklah para sahabat menemani santai Bagi kalian selatan ini tentunya Bung Min akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama para ya pastinya kita merasa bahagia banget nih semalam disuguhkan asupan vitamin yang sangat luar biasa membahagiakan. Bapak B alhamdulillah semalam main sepak bola bersama tim Marwa FC olahraga langsung tentunya kajian. Masya Allah, moga, -moga selalu istiqomah Untuk idola kesayangan kita Kedepannya juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik Jangan pada bapur ya, disenyumin langsung oleh papa Bini Masya Allah, saya selalu untuk idola kesayangan Semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan tentunya setiap hari mendoakan Dan mendukung yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar Kemudian, persahabat juga. Kabar yang sangat tentunya membuat kita bangga, dan pastinya penasaran banget ya, karya yang akan diluncurkan oleh Lesti. Bu Fir, persahabat ya, semalam mengunggah sebuah kalimat, 'Au, masya Allah, bismillah,' ditunggu karyanya Leslar bangkit. Diawali dengan kata 'bismillah', masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan persahabat ya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan tentunya meluncurkan karya. Kita selalu menunggu kejutan dan tentunya surprise yang akan diberikan oleh Leslar untuk warga Konoha. Siap-siap aja para sahabat yang akan menerima kejutan yang sangat luar biasa dari Lesti dan Bilar. Hanya doa terbaik, semoga apapun yang dilakukan, karya apapun yang diluncurkan, semoga Lancar, semoga sukses, Amin. Kita simak juga di kalimat komentar, persahabat yang mendapatkan informasi dari akun Hani Yulianti 15 mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, Dedek bentar lagi mau ada lagu baru lagi dari Bang Adibal. Ditunggu karyanya, semoga sukses dan booming lagi, Amin, ya robbal Alamin. Wah, ini bocoran juga nih persahabat ya, bahwa Bunda Lesti. Itu bentar lagi akan ada lagu baru dari Adibal Syahrul Ditunggu karyanya Bunda Leslie Mudah-mudahan karyanya semakin diminati oleh banyak orang Kita yakin Sang Kejora akan selalu bersinar Dan selanjutnya bersahabat disimak juga Ada wawancara dari Papa B semalam ya Masya Allah Papa B Media-media, Mas Wawan dan Bawawan pun persahabat, ya sigap untuk mewancarai seorang Resi Wilar. Masya Allah, jawaban dari Papa B. Selalu bikin bangga banget ya, fokus menjalani hidup bersama istri. Biarkan mereka bahagia persahabat, ya. jangan usik kau berisik. Leslar lagi bahagia, lagi fokus dengan rumah tangga dan keluarga. Semoga persahabat, ya, idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita selalu mendukung, selalu mensupport apapun itu untuk Lesti dan Bilar. Dan dalam wawancara ini persahabat ya, Papa B juga tentunya menyampaikan memang ada bisnis yang lagi digeluti persahabat ya. Mudah-mudahan bisnis apapun selalu dimudahkan lancar dan sukses. Dan ada satu lagi poin penting banget dari Papa Bi. Di sini Papa Bilar menjelaskan dan menyampaikan, Insya Allah, saya tidak terlibat hutang dimanapun. Sekarang mau fokus jalani hidup barang istri dan anak. Ini keren banget, persahabat. Masya Allah. Kita salut dengan jawaban-jawaban Papa Bi. Semoga selalu istiqomah, selalu menjadi orang baik, Selalu menjadi imam yang selalu bertanggung jawab Untuk rumah tangga dan keluarga, amin Dan selanjutnya para sahabat juga Ini ada postingan video para sahabat ya Rizky Bilar alami cedera kaki Kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh Cepat pulih untuk cederanya Papa B Ini sehabis main bola terlihat Jalan Papa Bilar aja para sahabat ya Itu sepertinya merasakan sakit kita akan saja, mudah-mudahan Papa Bi cepat pulih, cepat sehat, dan tentunya kita selalu menunggu kejutan baik yang akan diberikan. Dan selanjutnya juga, para sahabat, ya diingatkan kembali nih, diinformasikan bahwa idola kesenangan kita akan tampil di J-Expo Kemayoran kali ini. Ada Tevitri Karina juga yang menjadi bintang tamu di acara tersebut. Wow, kira-kira akan duet barengan nih Tevitri dengan Bunda Lesti. Ini ditunggu banget ya, jangan lupa tanggal 19-20 November. DJ Expo Kemayoran Konser tak kenal maka tak goyang Kita dukung, kita support Dan kita selalu menantikan Bunda Lesti Kejora tampil di atas panggung Masya Allah ini keren banget bersahabat ya Bakal ada kolaborasi yang sangat apik dari Lesti dan Devi Fitri Karina Doakan saja mudah-mudahan ya ada tentunya kabar baik yang selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Selanjutnya, disimak juga persahabat ya, ada postingan video yang tentunya membahas soal Lesti namun kita dibikin self dengan kalimat atau kata-kata yang disampaikan Lesti itu sedang mengaplikasikan sifat pemaafnya Allah Masya Allah, luar biasa Bunda L Begitu baik sifat sabarnya luar biasa, etitudenya jangan ditanya, selalu menjadi nomor satu. Kita bangga dengan sosok Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. mudah mudahan rupa tangganya bahagia Rukun kembali, dan kita juga pastinya merindukan momen-momen kebahagiaannya Lestlar seperti dulu. Kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan juga kita semua selalu sehat, selalu kompak dan solid untuk selalu mendukung Lesti dan Bilar.